Terus, kok kenapa ada orang makin menjadi-jadi kejahatan? Coba abang kakak pikirkan, apa penyebab utama kelakuan orang jadi nakal, lalu brutal, terus barbar? Apa karena pelakunya nggak takut dihukum? Salah bang, Masalahnya kenapa dia nggak ada takutnya? Apa gara-gara budayanya? Budaya yang memang membenarkan perilaku diskriminasi atau kejahatan pada uang cilik. karena posisi kekuatannya nggak seimbang misalnya pelakunya adalah memang penguasa penegak hukum saking kuatnya nggak ada yang bisa menghukum dia gara-gara kesadaran hukum yang lemah karena pembiaran korban masalahnya adalah karena kurangnya akuntabilitas tanggung jawab jadi Ajarkan anak didik kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab Karena kalau orang sudah tidak punya tanggung jawab kepada dirinya ataupun orang lain Dia gak takut dihukum Parahnya lagi Perilaku jahatnya dianggap normal Dan membudaya di masyarakat Kita sulit menghukum orang secara pribadi Kalau kejahatannya itu sudah tersistem Kesadaran tentang keadilan hilang Dan dukungan terhadap korban pun tidak ada Akhirnya kejahatan semakin menjadi-jadi.